Jangan mimpi Saya minta tampil satu Untuk memimpi doa sebelum belajar. Terima Semua ikut ya Ya Undasan. Hadir, Pak. Berapika Sari Hadir, Pak. Bergini Sartika R. Hadir, Pak. Yunardi. Hadir, Pak. Ramal. Hadir, Pak. Anu Perah. Hadir, Pak. Aryana. Hadir, Pak. Gerak berlian putih, Dek. Hadir, Pak. Pena Mandap Hadir, Pak. Belajar kita adalah bersih itu sehat. Ini bagi bangsa kita sebagai orang Islam yang harus kita yang meranak artinya kita harus tahu kan kita harus tahu dan kita harus sehat arti bersih dan sehat. Bersih adalah bebas dari kotor Kepala kepada kita, kalau kita najis, makanya harus kita bersuci. Pertanyaan harus bersuci, artinya misalnya kalau eh, Yang namanya, namanya najis, najis itu ada dua. Ada najis kecil, ada najis besar. Najis kecil adalah misalnya eh, karena kecil. bang besar. seperti dia dikatakan masih kecil. Cara mensucikannya yaitu dihilangkan berdaya. Dihilangkan baunya, Dan dihilangkan rasanya. Lidungnya bisa paham. Kalau rasanya pertinya seperti ya bisingnya itu masak saja bijinya. Sampai But saja warnanya dihilangkan, bendanya dihilangkan hilangkan, nah, juga bomnya dihilangkan, juga isinya. Karena kalau masih ada isinya berarti belum berfungsi. Aku nah, muryan. Harus besar, halus besar itu contohnya kita terkena gelaran jin, misalnya ataukah bagi laki-laki, laki-laki yang sudah dewasa, bagi perempuan ya. Batang mengulang yang selesai. Semua itu kita harus tahu, kita harus tahu cara khususnya. Kita tahu, berapa banyak bersuci. Kalau kita mau, kita bersihkan. Tetap keluar, berdiri. Ajuran untuk bersihkan, ajuran untuk bersuci, ajuran untuk Memusikkan diri bukan hanya kita kalau kita masalah, tapi di setiap harinya, misalnya kami kita maraton sekolah. Minimal kita mandi dua kali sehari. Misalnya kalau pagi kita maraton sepulang sekolah, kita harus yakin, pakaian kita sudah bersih, baju sudah bersih, Rata di sekolah, bangku meja sudah bersih, lalu dia, kemudian ini juga di sekolah harus kita bersih, kemangannya lagi lagi menyapu karena kesehatan kebersihan adalah kunci kesehatan makanya ada dalih yang mengatakan asubur saat beriman kewasir itu adalah sebagai dari iman ya makanya itu penting kebersihan adalah semuanya dari iman kalau tidak bersih berarti iman kita menjadi terganggu ya kemudian saya kalau kita mau bersuci kalau kita mau buat kajat kita juga berdoa biasanya kalau ya, kita mau masuk PC ada doanya silahkan ya. Allahumma ikhlasu mina hubusi apa isi? artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran Itu heh kita harus ngapa semua ya yang tadi yang saya katakan kalau yang najis besar, najis ada dua. Semayan ada najis kecil, najis besar. Sekarang istri saya sudah terang tadi saya sudah jelaskan. Kalau najis besar misalnya, kalau kita terkena di anjing. Caranya begini. Dicuci ya di padi. Dah selesai di antara tujuh, tujuh campur dengan tanah baru kita bisa jamin bahwa ini sudah bersih. Ya. Kemudian bagi misalnya laki-laki berbasa atau perempuan harus kecil, misalnya tidak bisa kalau itu kotorannya yang pakai kotor di cium ke air, artinya kotoran itu dikasih masuk ke air, tapi harus di air kotoran tanya pakai kita ini kotor kita siram supaya bisa seperti itu terang seperti sampai bersih pagi kasih sahur apa kalau tidak bersih biasanya juga ada orang itu salah caranya ini misalnya pakaiannya masa Pakaiannya kotor ada air sini di ember dia kasih mas alat saya ya ini dikatakan bersih jadi bisa bersih itu kalau Kotoran yang mengetahui air harus air yang mengetahui kotoran seperti yang saya katakan yang misalnya, jadi pakai kita motor kita harus siram dengan air sampai bersih. Aku nah, kemudian pas kita ketahui tata cara bersuci, ya, seperti tadi saya katakan yang saya jelaskan misalnya, kalau misalnya kita sudah bersuci membersihkan diri, Biasanya adu cemo, bersih dari najis kecil dan masalah kita juga beruduk, makanya doa uduk, doa sembun sembun beruduh, doa setelah perda kita tahu semua. Dan pertanyaan cara ya kita harus tahu semua ya. Pertama-tama itu diajukan membasuh dua tangan Tiga pergelangan ini angsur keluarga itu yang pertama tentang caranya. dua diajurkan berkumur-kumur dengan sempurna berkumur-kumur dulu. kemudian dianjurkan memasur rongga hidung. jadi ini juga air misalnya kalau kita berkumur-kumur ya sini juga air kita cirikan masuk di bagian mukadi, bapak bagian ini di masuk di bagian bagian, bagian, bagian, bagian, bagian luar saja dibersihkan surga itu dia. Yanjurka memasukkan dengan sempurna, artinya, Muka kita kan bagian depan itu dimulai dari ujung tangan bawah sampai di sini, dan kemudian, antara tangan dengan ini yang tidak terlihat seperti ini, yang kita katakan pas, pas, pas itu ya. Kemudian, Janjurkan memasukkan tangan sampai siku, dimulai dari ujung tangan sampai di sini, juga katakan memasukkan Dua tangan sampai siku, baru bisa sak kita, kemudian, ke kemengusap kepala, ya, kalau kepala diusap, juga saatnya, dikaring saat itu orang, di sini, di bangun, tapi yang sebenarnya, di sini, kita usap, kepala kita usap, kita usap, Yang sudah adalah mungkin ada air, bisa yang ini. adalah bisa hilang, yang Kemudian, adalah yang terjadi, dua kaki, adalah yang terjadi, yang terjadi adalah yang terjadi, mata kaki. yang di yang terjadi adalah yang terjadi, yang terjadi saya katakan bahwasanya tadi mas sudah dikatakan pertajara bersuci, cara menghilangkan apa eh, najis dan kuncinya itu kalau kita mau salam misalnya kalau kita sudah membersihkan najis ringan, najis kecil, ya harusnya kalau masalah beruluk seperti eh, ini, beruluk seperti di Sekarang perhatian. Bomah atas segala kutukan. Berbahasa ini menjadi pedoman buat anda dalam hidup. Rabbul kamu menjadi alas sekolah dan mengambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pedoman hidupmu yang harus kau laksanakan seutuhnya. Oleh itu saya katakan, itu Pula hidayah. Nun. Wal kal bom maestro. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua berangkat,